Halo halo halo. Selamat malam. Selamat hari Selasa seperti biasa kalau hari Selasa ketemu kita di Ngobrol itu eh. Kayak kita harus decide gimana tangannya gitu biar asik kali ya. lah nanti koreografi. Kemajuan tapi ini bisa ngomongnya kompak tadi. <laughs> iya, Jadi ketemu lagi kita ngobrolin web malam hari ini bersama saya Riza, ada Eka dan juga ada Ivan. Uh, kita bertemu yeah. lagi. Dan uh, seperti Trio episode GDI kemarin ya, Trio GDI dan seperti episode kemarin kita taping lagi, kita rekam lagi karena sudah masuk masa liburan ya. Jadi <laughs> iya. kita mau apa? Mau tetap Uh, hari Selasa tetap konsisten, berusaha untuk konsisten setiap hari. Tetap komitmen baru, tetap komitmen uh, betul. Uh, dan <laughs> salah satu caranya adalah dengan uh, rekaman sebelum hari Selasa-nya, karena mungkin hari hmm. Selasa-nya udah pada libur ya. Jadi malam hari ini kita akan ngobrolin apa nih, kayaknya seru ya. Malam hari ini ya, iya yeah. yang nggak bisa kita, dilepasin dari kita dunia web kita, ya. Coba kita bahas yang lalu, udah bahas. Oke, okay. CS hmm. sudah bahas apalagi fonts, HTML. bahasa HTML, CSS, statistik, image, font, font, terus terus apalagi dari komponen testing. sebuah web yang nggak bisa oh ya testing, apalagi nih hmm. yang nggak bisa lepas dari web, <laughs> browser kalau kita nah, ini. Ini browser, yang browser nggak <laughs> <laughs> ada browser semua itu nggak jalan udah, iya browser itu jendela kita menuju dunia web. web. Yes. Iya. Apa yang bisa kita buat, ya kemampuan-kemampuan aplikasi web sekarang yang modern sekarang itu tidak terlepas dari kemampuan browser yang meningkat sangat tajam, ya. Terutama beberapa puluh tahun terakhir gitu. Dan itu yang mendorong juga JavaScript, HTML, CSS maju berkembang gara-gara salah satunya ya karena ada perang browser ini, kan? Kan nggak enak kan kalau misalnya mau baca konten pakai Core. Lewat komen line terus hasilnya terus gitu kan? HTML-nya terus kita baca gitu. Dan web API, ya, kayak kata Mas Risa tadi, web API yang zaman sekarang gak bakal bisa ada tuh kalau pakai Chrome kan. nggak gak bisa yeah. buka kamera, gak bisa ngerekam suara dari terminal. Terus, browser yeah. itu kayak jendela dan menyatukan kita ke semua device, semua OS juga loh, mm -hmm, semua OS gitu itu ya. Dia Betul. jalan di semua OS, dia jalan yeah. di semua device. Keunikannya media kalo, platform web dibanding kalo, native kalo atau masuk, apa device kalan. lain juga itu ya? Iya. Yeah. Selama ada browser, uh, uh, aplikasi web aman. Tinggal kembali ke kitanya. Gimana mendesain uh, aplikasinya, apakah mengakomodir platform-platform uh, itu atau ya kita cuekin aja gitu kan. Kalau ingat zaman dulu ada salah satu job portal, yang kalau kita tidak buka dengan salah satu hanya satu gua itu, browser, gua tahu itu, gua tahu, gua tahu itu, gua tahu, itu gua biasa sekolah, itu gua tahu itu Laksana, Gak gitu. hanya bukan itu dengan browser ini. gitu <laughs> <laughs> Tapi bukannya dulu kamen praktis ya zamannya browser war yeah. emang apa best Betul. viewed in. Blablabla. Terus dulu kayaknya yeah. uh, ngatur bisa ngatur resolusinya kayak kita nyuruh best view Betul. in browser A dengan resolusi 1024 kali 7.68. Yes. Ya bayangin yeah. sekarang udah nggak mungkin ya. Yeah. <laughs> iya. Dulu kan agak, agak opini, itu. terutama yang hmm. diceritakan apa Joe di Portal tadi karena dia pakai teknologinya uh, tertentu ya. Jadi uh, udah apa? Udah bundling gitu. Uh, kita sebut saja teknologi.net gitu ya. Ini dia udah, uh, dioptimize untuk browsernya. Dia merek yang sama gitu, makanya dia, uh, apa hanya menerima satu jenis browser gitu Tapi semakin kesini, nah, semakin universal kan? Eh, uh, karena adanya yang namanya standar, web standard kan. Jadi, apa hmm. kalau dulu dulu banget mungkin agak kayak world, world, world, gitu, masing masing-masing browser yes. kan berkompetisi masing-masing bikin fitur yang proprietary yang ada di browser mereka sendiri doang dan implementasinya juga suka-suka mereka jadi kayak misalnya ya contoh random fitur lah misalnya apalah kamera dulu belum ada kamera ya misalnya uh, fetch request atau apapun itu uh, jadi sintaksnya tuh di browser A begini di browser B uh, sepenuhnya Begitu. berbeda lah pusing juga kan <tuh> gak apa abis resource developernya kalau misalnya harus bikin kode dua kali, nah habis itu yeah. makin lama makin diketatin standar kayak spesifikasi hmm. yang di apa tuh, W3C yeah. Yeah. makanya lahirlah makanya lahirlah W3C karena sering nah. sering war sering berantem bentrol, ya. bentrol, satu bikin A, satu bikin B terus yeah. satu maunya begini, satu maunya begitu akhirnya enggak yeah. ada ketemu kan makanya lahirlah W3C Web World Wide Web Consortium. Konsorsium. Jadi ya, si kalau penemuan. mau bikin feature atau bikin uh, apalah perkembangan disepakatin dulu spesifikasi teknisnya seperti apa, behaviornya seperti apa, sintaksnya kurang lebih seperti apa. Jadi walaupun browser mungkin ada yang mengadopsi atau enggak, uh, minimal ya teknologinya sama sintaksnya sama lah. Hmm. Tapi kalau sudah sudah di approve misalnya. Spesifikasi tersebut sudah di approve menjadi sebuah standar uh, browser yang tergabung di konsorsium wajib menerapkannya tetapi timelinenya dikembalikan ke si developer webnya. Web browsernya kapan-kapan, so, kapan-kapan browser. kapan juga boleh, belum, belum mau sekarang, tapi kapan-kapan kapan boleh. Cuma, kalau nggak bisa ya pasti di. Usernya yang jadinya ini kan ya. Usernya yang jadinya komplain. Kalau emang fitur ya. itu penting, developer akan akan berisik kan, akan ngomong kapan nih, kapan nih. Iya. Uh, apa? User menekan develop, menekan developer, developer menekan vendor browser. Iya. Biasanya dibikin dulu kalau bisa ada apa istilahnya? Um, apa itu istilahnya? Kalau Kip misalnya sentimen gitu ya? Bukan bukan bukan. Kayak kalau misalnya di proses itu belum ada, terus dibuat poly, polyfill, polyfill. polyfill dulu. Kalau bisa ada polyfill dulu. Hmm. Kita pernah bahas ini ya, episode apa sih pokoknya yang mirip-mirip ini tentang standar, tapi kita bahas. Oh, tentang proses adopsi standar eh, apa spesifikasi JavaScript betul, ya. ya? Betul. Ya prosesnya mirip kan sebetulnya buat apa feature web API lainnya. Kayaknya yang di itu yang di ES. Yes, eh, uh, apa kalau yes. Nah, ngomongin uh, browser nih, hmm. uh, kita juga pengen tahu dong, teman-teman yang di komentar mungkin bisa tulis ya, browser favoritnya apa yang dipakai yeah. sehari-hari itu. Browsernya apa? Penasaran aja gitu biar siapa tahu apa, uh, kita bisa lihat kan ada oh, browser browser. Mas, penarik. mas, Riza, favorit apa? Mas, baiknya favoritnya apa? Hmm. apa ya? Uh, <laughs> kalau saya eh, sebenarnya ini agak mixed feelings ya. Sebenarnya kalau untuk eh, browsing sehari-hari eh, beberapa waktu yang lalu eh, Safari sih, Safari karena ya terbukti paling cepat. Hmm. Oh, kalau buat Mac Safari banyak isu, eh, banyak isu apa namanya? Eh, privacy kan oleh si Apple-nya ini kan. Banyak yang komplain gitu. Jadi, ya, disayangkan aja. Tapi, kalau untuk uh, kerja, untuk bikin uh, web dan lain-lain, ya tetap Chrome sih, karena Chrome dia toolnya itu sangat membantu. Ya, kalau aku pribadi, kalau penggunaan pribadi maksudnya browsing doang, uh, kombinasi Firefox sama Chrome. Uh, kalau buat nge eh, uh, ya, tiga-tiganya sih, nggak tau kenapa kurang, ya. kurang ya, suka Safari itu, sih. Walaupun, walaupun pakai Mac, harus testing. <laughs> Harus testing ya kan, hmm. di beberapa hal. Yeah. Iya, yeah. keunggulan apa produknya si Apple kan itu seamless kan. Jadi kalau misalkan kita pakai uh -uh. Uh, handphonenya Apple juga, kita bisa kayak, bahkan kayak uh, OTP itu udah otomatis. Uh -uh. Dia bisa baca uh, message di handphone kita, terus dia bisa kasih suggest bahwa Otp-nya segini tinggal kita klik, nggak perlu apa, nggak perlu ngetik, nggak perlu apa copy paste, langsung di klik aja di, di situnya, hmm. udah bisa gitu. Terus misalkan kita lagi browsing di handphone, terus kita mau push ke open, desktop juga, oh, juga. Open in. Jadi, iya, jadi lebih ini apa lebih seamless aja. Dan lah, memang itu kalau, Chrome Android juga gitu ke Chrome laptop betul. apapun. <laughs> iya, cuman kan uh, problemnya adalah uh, tadi ngomong apa ya? Uh, lupa safari safari. <laughs> ya, safari itu adalah salah satu yang uh, yang apa uh, javascript enginnya paling paling cepat nanti kita akan bahas ya tentang tentang engine engine itu ya nggak ada yang kayak saya pakai opera ya opera oh iya, kalau Ivan hey. opera ya oh, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> tapi sekarang opera udah udah pakai engine -nya. iya sudah bukan engine yang dulu lagi bukan sudah, engine. udah ganti ah, ke ya iya, iya Terus dari Sejama. Opera kan ada ini juga kan? Oh iya, kita ngomongin ini aja kali ya. Kita langsung uh, ngomongin sejarahnya, sejarahnya. kali ya. ya. Nanti ada, ya, ya. apa namanya, hmm. ada... Vivaldi, apa ya? Opera, Vivaldi, dan ya? lain-lain gitu kan. Turunannya Opera. Turunannya Opera. Coba kita Jadi, lihat sejarahnya. Kita lihat di sini. Nah, kita mulai dari awal 90-an aja. Yang pertama kali <laughs> World Wide <laughs> Web-nya Fotonya muncul, jadul banget itu. Iya. <laughs> oleh tim Berners-Lee. <laughs> dan yang menariknya adalah uh, pertama kali apa... Uh, First web browser itu dikembangkan uh, di, uh, untuk Next ya, di, Computer. Ne, dibikin, dibikin sama Yang Pak Tim Nelson iya. itu. Yang punya Next Computer Terus ini pada sama saat browser itu. Browsernya <laughs> <Lucu juga. laughs> World Wide Web ternyata yeah. lucu juga. World Wide Web, ya. Nah dari situ uh, baru kemudian apa namanya uh, berperang nih. Nah akhir 90 an perang tuh antara Microsoft sama Netscape. Perangnya bukan cuma rebutan lahan browser mana yang paling menarik dan paling banyak dipakai, tapi juga perang bahasa, karena kan yang bawa javascript adalah Netscape kan? Mm -hmm. Yang bikin mm -hmm. siapa? Brandon Eich kan? Yang sekarang Brandon bikin browser Ake, juga uh, dia. Uh, ya, kan? Bra brave ya? Brave. Brave. Ya, Brave. Iya, nah, uh, dulu javascript Netscape dibikin in-house ya, in-house di Netscape kan. Oh, Makanya kita yeah. dulu pernah bahas kan ya, itu ECMAScript yeah. bukan javascript, karena dulu mm -mm. javascript masih di trademark uh, Netscape. Betul, jadi uh, si Netscape menjalankan Skrip-skrip uh, sederhana menggunakan JavaScript buatan dia sendiri hmm. Microsoft kamu kalah nah, Microsoft, dia keluarin juga eh, apa sih J script ya kalau nggak salah javascript <laughs> atau J JScript maksudnya maksa gitu JavaScript ya javascript. JScript ya javascript. Ya, oh. tapi itu sebenarnya fork dari source code yang sebelumnya sebetulnya ya. common ya sama kayak ya. mirip jadi sebagian besar mirip kayak JavaScript tapi ya dibedain ya. dikit itu lebih annoying enggak sih jadi developer developnya juga susah kan? betul dan prosesnya adalah cinescape dan microsoft ini kayaknya gratis tapi tidak open source. Nah kan dulu oh kalau IE yeah. yeah, masih yeah. kayak misalkan Windows, Windows kan dia udah bawa uh, Internet Explorer yeah. kan, yeah. ya kan? Yeah. tapi kan nggak open source kan gitu kan? Yeah. nah Si Netscape ini juga mungkin dia ada bisnis di belakangnya, dan akhirnya dia memutuskan untuk uh, melakukan open source untuk produknya. Akhirnya dia buatlah Mozilla, Mozilla Foundation ya, kalau enggak salah ya. Mm -hmm. Mozilla. Sebelum si Nescape-nya sendiri dibeli, tuh, dibelikan sama apa? Dibeli, uh, Amerika, online, online. ya yeah. Jadi kayak eh, apa kan itu banyak divisinya gitu, ada yang for profit, ada yang kayak organisasi lah kayak non profit. Nah non profitnya yes. itu diwarisin kayak dipindahin ke Mozilla biar nggak konflik of interest. Sementara yang divisi yang kayak bisnisnya for profit ya udah kayak merger kayak dibeli sama AOL. Betul. Akhirnya di tahun 2000-an 2000 2002, apa Firefox dikembangkan berdasarkan Uh, si Netscape tadi gitu dari dari hmm. apa source codenya Netscape mungkin dimodifikasi atau gimana akhirnya jadilah Firefox dan itu Bas. cukup cukup ramai ya Firefox ya pada saat hmm, itu kan iya. karena iya. belum ada pesaingnya pesaingnya kan Internet Explorer hmm. ya uh, hmm. Firefox terus belum ada ini dulu modern banget ya, ya. kayaknya ya. apa breakthrough banget pada masanya 90 an kayaknya di Indonesia paling banyak Firefox rata-rata kalau di, iya. di internet cafe e, gitu, Iya. <laughs> yeah. Dulu masih, EA, yeah. cuma dulu yang kerennya, yang kalau orang yang techy kayaknya ngerti teknologi pakainya Firefox ya. Yeah. Yeah. Terus yeah. ini sih ada trivia menarik nggak penting sisa apa warisan kejayaannya Netscape dulu di browser apapun kalau kita buka Dev Tools, coba deh buka Dev Tools Console. Kalau kita ketik navigator itu pasti masih ada itunya nama apa? App code name sama app name-nya tuh masih Netscape. Coba deh, ketik navigator. Ugal. Nah, enter. Nah kan dia itu navigator objek tuh. App code Netscape. name-nya adalah Mozilla, app name-nya adalah eh, apa? Netscape. Netscape. Padahal Netscape. ini browser apa nih? Edge, Microsoft Edge. Nah, padahal itu Edge Netscape. Microsoft yang sama sekali bukan pakai Produk Mozilla ataupun Netscape, jadi itu kalau <guluh> sisa kejayaan mereka dulu masih ada jejaknya sampai sekarang. Iya dan dijangka, sampai dilestarikan. <guluh> dilestarikan dan sampai sekarang kalau kita apa pakai sistem operasi Windows pasti bawaannya adalah browsernya Internet Explorer kan. Dan itu sempat sempat jadi kasus juga karena itu ada kasus apa nggak tahu siapa yang apa, ini siapa tapi yang jelas ada yang menganggap bahwa yang dilakukan Microsoft itu adalah monopoli. Monopoli. Sempat uh, kasus juga saya nggak tahu akhirnya seperti apa, tapi yang jelas setiap orang install Windows pasti udah install Internet Explorer meskipun kadang-kadang Internet Explorer-nya hanya untuk mendownload <laughs> Men atau browser lain. Ataupun <laughs> Chrome ya. Tapi Tapi kiblat itu sedikit berubah ya uh, sekarang ya, tapi kita lanjut hmm. dulu. Habis itu habis dari Firefox muncul juga Internet Explorer tetap dikembangkan terus ada Safari dari macOS. Padahal sebenarnya macOS pun juga melakukan hal yang sama kan, dia masukin Safari ke OS-nya. Opera, Opera muncul di 96. Yep. dan pertama kali muncul uh, yang populer justru di uh, handheld Device. game. ya yeah. yeah, di game. Yep. Uh, Nintendo DS, ya W dan lain-lain ya. Dia banyak Opera di mobile ya. Opera, ya. ya, Opera Mini ya dulu kayaknya Opera kalau Opera Mini tuh dulu sempet hype sih. banget. Wah di handphone ya. Sekitar lima tahun, sekitar lima enam ta tahun lalu pas pertama kali gue jadi developer itu wah ya browser mobile yang paling ngetren tuh terkutuk ya, lah Opera itu ini. <laughs> Opera Mini sama UC Browser. <laughs> <laughs> ya browser. bukan bukan terkutuk sih. You Jadi Opera draw. Mini itu kan itu pakai presto dan ya uh, yang dulu tuh gimmicknya adalah cepat dan hemat data karena Memat, dulu hemat, kan mungkin 5-7 yeah, lima, lima tahun lalu kan kayak data belum semurah sekarang ya mungkin masih. Terus apa kekuatan HP orang belum sekuat sekarang juga. Jadi uh, ini lucu sih kalau dipikir sekarang lucu, cuma kalau dulu nyebelin <laughs> uh, pas oh, harus nyebelin. develop. Jadi mereka punya server sendiri. Uh, jadi e, kalau misalnya kita bikin website client-side atau apalah yang pakai react dan semacamnya, itu kan harusnya namanya client-side ya di render di browser. Tapi ini enggak. Jadi Opera itu kayak ada server di tengah-tengah yang dia ngerender sendiri jadi HTML, nah terus dikirim sebagai static ke HP user. Yang mana itu jadi lebih enteng kan karena browsernya kayak, jadi... Oh, kayak proxy ya. Yeah. Uh, proxy server ya yeah. jadi nah mereka pakai bahasa sendiri Nam masih ingat namanya obml apa opera browser markup language atau semacamnya nah cuma dia nge parsingnya ya ya suka suka dia lah. jadi kalau pakai React itu uh, apa beneran harus nge customize banget sampai ke feature-featurenya mana yang si proxinya Opera itu support, ada yang support ada yang enggak. Jadi harus ngecek satu-satu mana yang harus di polyfill dan itu enggak berdasarkan standar apapun. Ya suka-suka dia aja <laughs> udah. Cuma kan kalau dari sisi end user uh, itu jadi jelas lebih cepat karena si browsernya kan main thread-nya enggak kerja kan udah terima tinggal yeah. render aja. Nah, terus yeah, yeah. Uh, apa lebih lebih ringan karena mungkin di strip Uh, image Imagenya dikompres atau bisa tanpa image sama sekali Juga kayaknya sempat masalah karena masalah privacy gitu sih diinject iklan macem-macem Terus kalau UC hmm. Browser sama UC Mini itu biasanya iklannya aneh-aneh lah Pinjol <laughs> sama, antara pinjol sama yang kayak vulgar, clickbait vulgar semua gitu oh <laughs> Itu sempatnya tren banget 5 tahun lalu, hmm, 5 sampai 7 berarti, tahun lalu Op, apa, game stack yang sekarang, yang render static site itu mungkin terinspirasi dari Opera ini kali Mungkin kamu <laughs> ya. kayak stadion gitu <laughs> ya. Kita kan udah ngomongin apa Windows dengan IE, kemudian ada Firefox yang lebih, uh, apa lebih umum ya, bisa dipakai di berbagai platform. Terus ada Apple dengan Safari-nya, nah di Linux juga ada namanya Links Browser. Links. Oh, nah, ini sih. dia terminal. base. Oh, oh. wow. Iya, yeah. jadi misalkan link uh, www.google.com. Nah, itu tampilannya ya terminal, tampilan yeah. uh, ASCII eh, gitu gitu. Itu masih di -maintain loh, lo. Tuh, kata uh, coba cover tadi. Jadi masih, apa masih, oldest masih. browser tertua yang oh, masih di maintain sejak masih, 92. Masih. Sampai 2022, bayangin deh, browser 30 tahun di-maintain. Berarti itu maintainernya udah regenerasi kali ya, dari generasi bapaknya, ibunya, sampai anak-anaknya sekarang. Tapi kan dia nggak punya rendering engine yang aneh. Jadi dia enggak iya perlu ya. dia pakai rendering engine apa ya? Pakai JS dia enggak enggak bisa jalan. Dia enggak kan? usah Dia enggak usah di Dia cuma dia cuma parsing, parsing teks aja. <laughs> parsing aja ya. ya, ya, ya iya iya. Dia cuma milih mana yang teks sih, dan sederhana dan mana sih. Yang harus ya, sederhana. Nah, kan enggak sederhana cuma kan tugasnya cuma tapi tidak serumit teks. yang lain kan browser yang sekarang. Iya. Iya, iya, betul. Oke. Okay. Ah. Mari kita lihat landscape-nya ya. Uh, jadi dari 90 <laughs> tadi kita udah bahas tentang WWW yang WWE. di awal sini WW-nya Kemudian di 98 baru muncul Mozilla kan Internet Explorer di sini Di 96, 95 justru Eh Netscape dulu sejarah Eh Netscape dulu ya dari mosaik ya Eh mosaik, mosaik, nah mosaik itu juga breakthrough karena mosaik itu yang pertama bisa ngerender image dan teks dokumen hmm. sekaligus ya, jadi maksudnya ya. formatnya kayak kita sekarang Kalau dulu ya. sebelumnya kan kayak Booknya file doang. system ya Kayak file system ya, ya. kalau buka dokumen ya dokumen Kalau buka hmm. image ya image Nah yang bentuknya kayak uh, udah makin gooey modern tuh Mosaik pertama kali, 93 apa ya kalau nggak salah? Iya, yes, 90 90-an gitu, 95 baru Netscape ya Baru eh, nah, ber tuh, apa, berevolusi jadi Netscape ini. Ya Internet Explorer hmm. di tahun 95-an dan menariknya Internet Explorer juga multi-platform ya Ada buat Mac, ada buat uh, Internet Explorer Mini hmm. ada Ternyata ada banyak ya Karena kan oh, si Windows tahu, juga ada ya Windows Mobile ini. kan ya. ya Windows Mobile yang ya, itu, itu nih Internet atau Opera Mini ya pada saat itu ya Terus ya. abis itu dilanjutkan si Nescape ini dilanjutkan oleh Mozilla Di tahun 98 tadi seperti cerita kita tadi Dan Yang itu merah uh, ya, area di highlight ya, merah ini adalah si Mozilla Teritorinya Mozilla nih, ada banyak hmm. nih sebenarnya. Ada Camille, ada Mozilla, Netscape juga 6. masih 6. ada 6. jalan ya. Sampai hmm. dia sampai 2007 itu masih ada Netscape Navigator. Oke. Okay. Kemudian nah, ada, ada, ada si lagi, Symphony, ada Vlog juga Evipani ini yang buat uh, Linux kalau nggak salah ya. Nah, yang menarik lagi adalah yang di sini nih. Jadi di tahun 2000 itu setelah uh, terminal Kali base eh. banyak tiba-tiba Linux muncul dengan Conqueror, KHTML. Conqueror. Yang menjadi cikal bakal apa, WebKit. Nah. Oh, okay. Wow, seru ya. Iya, yeah, itu dari Linux. Yeah. Ini kayak salah kalau satu mafia, kontributornya oh, adalah Mas Arya Hidayat. Dinasti. Oh, mantap. Kayak dinasti-dinasti. <laughs> akhirnya ini. bikin dia PhantomJS kan. Itu dari uh, base-nya dari KHTML. Habis dari WebKit kemudian di fork oleh tim Chrome akhirnya jadilah Google Chrome. blink Intinya Safari dan uh, Chrome itu nenek moyangnya sama WebKit. Mm -hmm. Ya, meskipun sekarang udah. Cuma itu sekarang ya, udah WebKit beda banget. Beda kan Iya. Ya. Mm -hmm. yep. Berarti yang beda-beda-beda kakek nenek cuma si Firefox ya sekarang ya. Firefox ya. Cuma mm -hmm. Firefox sama Opera sebenarnya. Tapi Opera udah bergabung. Opera kan? sudah bergabung. Udah jadi anak angkat ya. Mm -hmm. <laughs> Iya. Jadi dari apa? Dari uh, WebKit, uh, apa dari HTML, uh, kemudian mm. jadi WebKit, WebKit uh, bikin Safari, dipakai dipakai oleh Safari, sorry. Mm. Kemudian uh, Blink dipakai oleh Chromium ya. Chromium, Chromium itu Chrome, adalah uh, uh, versi open source dari Google Chrome. Uh -uh. Nah itu nanti bisa itu dibahas ya? juga tuh. Itu nanti tuh. kita bahas ya. Okay. Lalu ada apa lagi yang menariknya di sini ya? Uh, Oke, okay, kalau ditarik ke sekarang, berarti yaitu keluarganya cuma merah hijau, ijo. Mm -mm. Merah sama ijo ya, merah yeah, itu keluarga opera, besar nih. musila. Abis ijo itu yang itu tadi apa? Webkit sama Chromium. Oh Kayak iya, benar-benar ya. ada Midori juga nih. Pernah nyoba nih? Kayaknya <laughs> apa itu Midori <laughs> ya? Ini opera yang merah, sampai akhirnya dia kok gak ada berhentinya. Oh di sini ya, berhentinya ya di tahun berapa tuh? 2016. Dan kemudian ada Vivaldi, ada beberapa lagi yang lain ya yang based on Opera yang sekarang akhirnya menjadi Chromium based juga. Udah Dan masuk keluarga sekarang, Chromium. Ya, chromium based jadi jadi apa mendominasi ya, sangat mendominasi. Masuk keluarga hijau ya berarti. Masih keluarga hijau. Betul. Itu uh, sekilas tentang Oke, perlu, browser. perlu perlu kasih tahu apa sih maksudnya browser itu teman-teman. Uh, maksudnya yang di sini kalau di si, uh, yang kita masuk browser itu hmm. adalah bagian rendering engine-nya gitu ya. Oh iya. komponen-komponen browser apa aja? Mungkin yes. bisa dijelaskan dari <tuh> apa aja nih? Komponen-komponen komponen browser. Jadi terdiri dari rendering engine, ada JavaScript, Javascript engine. Uh -huh. Ya. Supaya so, major major engine-nya kan ya browser itu kan satu paket ya, satu bungkusan. Kayak misalnya kita download Google Chrome. Nah, yeah. itu sebungkus. Ada UI-nya sendiri kan, ada UI yang buat kita interaksi. Ya, itu yeah, yang luaran ada tombol lah. tombol-tombol uh, oh, gitu ya. segala macam. Nah, terus kan sebenarnya engine-nya utamanya kan cuma dua kan. Satu yang namanya yes. browser engine atau sering disebut juga layout engine, rendering engine. Nah, ini apa? Intinya lah sama satu lagi hmm. bagian major lagi kan JavaScript engine yang JavaScript kita dulu pernah engine. bahas. Yeah. Nah semua hmm. semua browser misalnya Google Chrome, mozilla Firefox, Safari, nah itu semua harus ada komponen-komponen itu biar bisa. Kalau bekerja. dinosaurus dinosaurus ya? Kok bagian mana tuh? <laughs> nah itu fitur tambahan kan. Iya. <laughs> yeah. Dan menarik juga tuh apa membahas tentang JavaScript engine karena masing-masing kan punya uh, ya seperti yang kita bahas di Script ya jadi XML Script itu adalah spesifikasi implementasinya bebas masing-masing browser ternyata punya implementasi JavaScript masing-masing kan kalau ya, Firefox itu ya? ya? pakai Gecko ya jadi Gecko ya? Gecko, ya, eh, namanya, Gecko ya. itu kayaknya Betul. layout engine-nya deh bukan oh, layout oh, engine-nya SpiderMonkey oh, Rendering engine, rendering engine, uh -oh. itu ada berapa? Oh sih bukan, sekarang? JavaScript engine kan? JavaScript engine, oh iya, JavaScript benar. engine kan? Spider engine. monkey, uh -oh. Spider monkey itu JavaScript engine, JavaScript engine-nya, eh, uh -oh. si Firefox. Kemudian, kalau, uh, kalau it Safari itu, itu Safari. punya jadi... Safari kan monopoli ya sebenarnya maksudnya dia nggak harus mikirin perusahaan lain atau uh, organisasi yeah. lain. Jadi yeah. sebetulnya di WebKit itu dia punya built-in ya JavaScript engine namanya JavaScript Core. <laughs> Simple JavaScript Jadi core. apa? Untuk rendering engine <laughs> kalau nggak salah namanya WebCore atau semacamnya deh lupa hmm. ini, uh, ini kalau dia buka ini nih. JavaScript Core. Oke, okay, bentar. Nah, engine tuh. private chat. Kita bahas. Oh yang hmm. yang ada di situ hmm. ya. Ini nah, enggak, gue kasih di private chat. Iya, bentar-bentar. bentar, bentar, bentar, bentar. Yep. Wait. Kan ada di dokumen juga kan? Oh, ada ya? Ada juga. Ada, ada. Oh, gue yang itu. Okay. Ada, ada, ada. Ini, ya kan? Iya. Browser engine. Iya, ini browser engine. Browser engine, <laughs> browser ada, engine ada, adalah <coughs> engine, rendering engine. Oke. Okay. Ada timeline-nya. Ada timeline-nya biar bisa kita lihat. Nah. Jadi sekarang itu kan? apa aja sih yang ada. Iya, yep. okay. Gek o Trident Gecko, itu punyanya Microsoft. No no no. Oh, ya, yeah. Trident, Trident Microsoft. Yeah. Yeah. Trident Ke HTML ya WebKit, ya? Yeah. Ini sama nih 33 nih sebenarnya. Bukan. itu HTML itu, KHTML itu KHTML sendiri rendering engine di yeah. jadi Webkit mm. dan mm. Mm. lagi jadi Blink. Yes. Mm. Tapi HTML sudah berhenti tahu ya 2000 nah, itu coba, coba di Scroll, scroll. sampai 2022 <laughs> Scroll 2016 2017 Iya. Nah, nah ini sisanya sekarang, tinggal sisanya 3 -3. tinggal tiga. <laughs> semua sekarang 3 -3. tinggal tiga mau javascript yeah. mau layout apa mau browser engine hmm. paling atas juga. merah Geku dipakai apa Firefox Firefox Terus webkit yang dipake... kedua dari bawah Safari. webkit, kita, dipakai Safari, Blink, Blink dipakai Chromium. Iya Chromium. Chromium dan... masih ada. Presto, Presto masih ada si Opera Mini masih hidup sih, masih masih dipakai. Iya, nggak dianggap <laughs> sama editor dianggap, wikipedia ya. udah nggak dianggap lagi. <laughs> Kalau dibuka di Can I Use itu masih ada deh, di situ tuh. Ya ya yang pas collect dataset. Nah, mungkin agak scroll atas dikit ada apa bullet point yang bisa buat lihat daftar-daftar apa? Major engine nah itu, notable engine. Yang mana ini? Iya, notable engine. Ya. Oke. Loh, ini kan dari KDE Webkit itu dari KDE kan, forking-nya dari HTML. Terus yang uh, Google kan uh, apa menggunakan WebKit, kemudian dijadikan uh, Blink kan, jadi Chrome. Dulu awal-awal ingat banget waktu Chrome muncul itu pertama kali jualannya adalah masing-masing tab punya proses sendiri-sendiri. Kalau ya, Firefox um. kan satu satu browser dia satu proses gede gitu ya, kan. Kalau Kalo bisa press bisa press semua. Iya, hmm. kalau Chrome yang dijual adalah dia uh, apa istilahnya uh, multitasking. Iya, hmm. jadi satu tab itu uh, punya life cycle sendiri. Kalau misalkan satu tab itu uh, not responsive, Hang, not, responding, wait, bisa, apa, not responding, bisa, apa bisa di close. Hmm. Yang lainnya tidak terganggu. Itu yang jualannya itu pak yang pakai komik itu kan waktu dulu. Pak. Iya dulu, betul, masih ingat nah, banget nih ya. presentasinya. itu presentasi. itu. Tapi teman-teman coba nanti jawab di kolom komentar pernah nggak punya punya apa pengalaman sudah capek-capek nulis. Email atau nyulis di form gitu ya, tiba-tiba ternyata freeze. Browsernya not responding. Ah, <laughs> gitu kan, Dulu tuh habis. kalau IE sering control <laughs> alt del ya kan. <laughs> yeah. Sekarang yang yang jadi konsiderasi kita milih browser selain ya, kalau misalkan kita develop web ya pasti dev toolsnya. Yang sebenarnya dev toolsnya Chrome itu. Agak sedikit tertinggal dulu di zaman yang Firebug. di Firefox. Uh, uh, Mozilla yeah. Mozilla Tapi itu base-nya extension ya. Jadi kita harus install Firebug, extension namanya extension. Firebug. Kemudian baru uh, diimplementasi di oleh si Firebase untuk eh Firebase lagi. <laughs> Firefox. Wah, wow. wah, wow, beda uh, banget tuh. Fire... <laughs> mau pindah ke cloud ini. Wah, <laughs> wah wow. wow, ini. Kode nih, kode dan keras. apa ya? Fire, ya, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, dulu fire, fire, fire, lebih fire, fire, fire, dia fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, kayak fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, Oh fire, yeah, uh, yang Flex, bisa ya, bikin small. grid line duluan tuh justru Mozilla yeah, oh uh, Firefox. Iya. Yeah. Dulu waktu ngikutin ceritanya si Chrome kan uh, apa, dev tools-nya kurang. Akhirnya dia nge-hire orang-orang dari Firebug untuk bikin Chrome devtools. Akhirnya jadi sekarang developer-developer uh, developer banyak tergantungan juga. kepada yang Google Canggye Chrome. Banget. Karena ya salah satunya itu tools-nya hmm. sangat membantu ya. Yep. Mm -hmm. itu. Baru selain soalnya. selain tools yang biasanya menjadi uh, membuat orang enggan pindah browser adalah extension. Ah ya karena terlanjur pasang extension banyak, terus ya. males cari-cari yang equivalent ya. Betul, ada beberapa saat, yang extensionnya eksklusif di satu browser. Kayak di Firefox itu satu extension yang saya suka begitu container gitu. Jadi kita bisa login di, eh contohnya aja login WhatsApp di dua tab berbeda tapi pakai kontainer. Hmm. Iya, iya, iya, iya, Itu itu built-in kan? Enggak. Enggak, enggak, itu extension enggak, ya. Oh, ya. Okay. Jadi bisa bedain gitu. Kalau kalau kalau kita pakai Chrome, gua nggak tahu ya kalau ada extension lainnya. Uh, hanya bisa bisa login di main browser utama satu lagi di incognito misalnya kalau mau. Login aja deh <laughs> yang ya. simple. yang. Tapi incognito 2 session gabung kalau nggak salah. Oh yeah. hmm. yeah. ya, ya, mm. Karena incognito itu tuh satu session sendiri, nggak mm. bisa multi incognito. Mm. itu. Yeah. Kalau satu file ya. Yang, ya, apa? Kalau file main Fox, satu, itu satu. Bisa antenanya. Mm. Oke. Okay. Oh, yeah. Jadi dari Chrome akhirnya ada Chromium yang open source. Kalau Chrome itu nggak open source kan? Chrome. Chrome itu nggak open source, Chromiumnya open source. Chromium yang open source. Hmm. Nah, mungkin teman-teman ya, juga ada yang benar. bingung kali ya, kenapa ada Chromium, ada Chrome. Jadi Chromium yeah. itu kan sebetulnya udah satu browser sendiri, itu udah browser Betul. beneran kan. Yeah. Jadi, yang apa? Warna biru ya. Chromium itu uh, browser open source. Itu hmm. kalau misalnya mau di-download dan dipakai, uh, juga bisa oleh siapapun. Mau compile sendiri juga bisa, kayaknya episode lalu kita bahas ini ya. Uh, apa yes. cuma Kopal chromium browser itu sendiri. browser chromium itu dijadikan basis oleh beberapa browser ya pasti google chrome tapi juga apa microsoft edge terus Opera. apa ya? banyak Opera. ya Brave. akhirnya kita Opera, dan Brave browser Opera dan eh, teman, -teman vivaldi dan lain-lain Brave juga mm -mm. apa si yang bikin apa javascript brandan Edge yang tuh kerja mm -mm. di netscape sekarang dia bikin perusahaan dan bikin browser. Namanya Jadi, itu. Uh, Chromium itu sudah berupa browser, uh, lengkap dengan segala engine-nya. Tadi ada renderingnya, yeah. ada JavaScript-nya, pokoknya ya komplit lah fungsionalitasnya udah lengkap yeah. yang uh, di, dijadiin dasar oleh browser lain. Nah, di, di browser apa proprietary atau closed source masing-masing vendor, ya masing-masing vendor nambahin feature mereka sih. Ya, bukan fitur sih uh, nambahin analytics, kayak... analytics, tracking dan lain-lain. Perbandingannya kalau kayak di Linux ya Unix, eh sorry ya ininya sendiri apa namanya kalau kayak engine-nya Linux sudah uh, Unix, apa? kernel, kernel, kernelnya kernel. sudah ada tuh OS kan dan beberapa jadi uh, kernelnya plus GNU ya sehingga punya apa komen dan untuk jadi operating system, terus atasnya ada distro mau Ubuntu mau mau uh, Debian mau CentOS Sent masih ada, ada nggak sih Red Hat masih. segala macam lah itu kan distro ya Chromium ini ya rendering engine-nya JavaScript engine-nya oh. eh, apapun komponen dasar untuk jadi browser Chromium ada semua yes. di situ, tetapi itu kosongan. Iya, bahkan dijadikan Project juga elektron kan, Chromium base kan. Betul. Elektron, mm -hmm. Kita bisa bikin aplikasi desktop, tapi sebenarnya itu juga. Tapi install, ya. apa ada installernya ya, ada executable-nya. Ya, ya. Tapi dalamnya browser. Headless dari Chrome Oh iya headless. Headless. Iya. Uh -uh. Kalau kita install kayak apa Selenium dan lain-lain juga dia web biasanya web juga driver ya. Gitu. Hmm. ya web driver gitu-gitu ya. Dan yang menariknya dari Chromium adalah yaitu ekosistemnya ya, jadi dev tools-nya hmm. sudah ada, kemudian mungkin uh, lebih mudah di-customize, terus sama uh, ini kompatibel dengan uh, extension yang sudah cukup banyak di Chrome kan, jadi bisa dipakai hmm. juga gitu, tanpa perlu Karena minimize. engine, engine, engine sama. dasarnya sama. Iya. Hmm. Yeah. <tuh> jadi behaviornya kita bisa hampir ya sembilan persen lah yakin behaviornya bakal sama antara Iya browser browser uh, browser A dan B dan C yang pakai uh, Chromium cara mereka yeah. cara browser browser itu nge parsing suatu kode atau nge-jalanin suatu web API itu codingan under the hoodnya low levelnya sama soalnya beda dengan tapi bakal beda ada kemungkinan beda dengan ya Mozilla atau apa Mozilla Firefox atau Safari nah. karena codingannya beda. Nah tapi Uh, sekitar dua minggu lalu saya ketemu nih browser hmm. um, baru nih namanya Orion. Hmm. Oh. Ini adalah dia menggunakan WebKit. Oh, baru pernah lihat. Dia menggunakan baru WebKit. Lihat browser lain yang berdasarkan seperti, berdasar ya, apa? seperti apa, uh, Safari, hmm. tapi dia bisa menggunakan extension dari Firefox dan juga Google Chrome. Oh, Wah. sama kayak si Firefox, iya. berarti. Salah satu apa ya? Salah satu yang bikin, uh, apa, uh, males pakai Safari adalah uh, extension-nya kan, gitu kan. Tidak selengkap yang lain kan. Nah, ini dia bisa dua-duanya, ajaibnya gitu. Mana ya, ada tulisannya Ada, gitu kan, Safari extension. Support Firefox and Chrome browser extension natively. Oh, gitu. nice. Sama kayak si Opera juga berarti dia, Opera juga punya kompatibilitas kayak gitu tapi iya. harus install extension lain jadi bisa okay. install juga. Hmm. Nice, iya. nice. Cuman lucunya Orion Browser ini uh, url-nya browser.kagi.com kagi.com oh, kan itu kagih. adalah search engine yang oh, Ya yang freemium Ya, tetap freemium. ada ada udang di balik one lah, Ada tetap. udang di balik itu <laughs> juga ternyata gitu kan. Ya, namanya <laughs> ini kalau ini udah masuk ranah industri sih ya, namanya industri mau apa? Mau yeah. uh, Mozilla, Apple, Google, Microsoft ya yes. semua pasti punya apa? bisnis objektif sendiri ya. Ada juga yang udah agak uh, lebih lama daripada Orion ini, yang basisnya Chromium juga yang cukup modern adalah Arc browser. Kalau teman-teman Art itu invite only uh. kalau nggak salah ya. Invite only. Apa? Semi semi premium. Iya, saya masih punya lima loh. Belum dibagi-bagi. <laughs> itu menariknya Keunggulannya apa? Apa, sih? Musa, apa? Keunggulannya apa sih? Keunggulannya adalah ini. Dia uh, mengganti layout-nya. Jadi menurut dia, uh, apa namanya, uh, si apa, kan kita biasanya buka-buka tab kan banyak kan. Dan uhum. yang paling dia tekankan adalah dia tabnya itu di sebelah kiri bukan di atas kayak ini. Padahal sebenarnya <laughs> di add juga bisa penang gitu sebenarnya. Penang. Ya, Cuman ini dia menganggap si tombol-tombol, uh, si eh tombol si tab-tab ini adalah to-do list ya. kita ceritanya. Oke. Okay. Jadi kalau misalkan, kan sekarang apa-apa kerjanya di browser kan? Mau buka Google Docs, mau to-do list, uhum. mau nonton video gitu ya tutorial dan lain-lain semuanya di Uh, tab kan, jadi dia uh, menganggap tab itu adalah sebagai penulis kita, jadi daftar kerjaan kita ada di sana buset, berarti gue penulis <tuh dunia> gue bisa ratusan ini karena <tuh> gue banyak banget tabnya oh itu ada ada ininya, tabnya juga bisa dihitungin di, lagi di, di apa, dikategorisasi Be ini kerjaan, okay. ini uh, sama, mainan, ini apa gitu iya, iya, uh, workspace bahasanya kalau di, di, iya. di opera kayaknya firefox sama chrome juga ada deh mungkin extension ada, kali ya extension iya oke okay. dan ya pokoknya uh, inilah gimmicknya gitulah ya gimmicknya gitu Cuman, sama kayak itu kayaknya kita... kalau dari landing page-nya artistik gitu kali ya kalau yang ya. apa creative types mungkin seneng desainnya ya. paling bagus paling dan, fancy dan apa ya uh, saya coba beberapa minggu kayak tidak merasa ada apa ada perubahannya signifikan gitu akhirnya ya balikkan engine-nya apa? engine-nya chromium chromium juga oh. chromium Berarti intinya hmm. cuma pindah tab doang. <laughs> apa kalau kita mau, deh, mau tahu browser kita uh, engine-nya apa, pakai komen apa sih? Navigator tadi ya? Enggak, itu enggak, maksudnya enggak manjur komennya enggak. Misalnya kalau enggak kita tahu nama engine-nya. Engine-nya versi ya? berapa gitu dari itu ada enggak sih komennya? Gak ada. Ada. Kalau bater kalau di Opera harus lihat dari aboutnya. nya Krono nah ini jualannya ini dia, ini web browser, uh, it's just a frame with some buttons and toolbar, it's our window mm. everything to, on the internet cuman ini mm. terlalu cluttered, terlalu uh, distracting. Mm. Oke, okay. Jadi nah, itu masalah isi. Tujuwa, <laughs> ya, tujuannya mereka bikin <laughs> art browser ini adalah untuk supaya bisa lebih fokus dan lebih terorganisasi. Jadi mereka nggak ada sistem uh, kayak uh, bookmark dan lain-lain yang setelah kita bookmark biasanya kita tinggalin, udah lupa gitu kan. Ya, kita nggak buka <laughs> lagi karena sulit nyarinya. Iya, okay. jadi tujuan tujuannya itu, entah sekarang tercapai hmm. atau nggak ya, saya nggak tahu hmm. Hmm. Kalau, kalau yang saya pakai yeah. itu tercapai uh, ya, gitu kan. Belum gimmicknya gitu. dia. Intinya mereka melaku, ingin melakukan itu gitu kan. Hmm. Tapi itu menarik sih kan tadi kita bahas sekilas tuh apa browser selain uh, komponen utamanya emang engine-nya kan yang pasti yeah. nomor satu layout engine sama JavaScript engine. Di luar itu ada hal-hal kayak UI yang itu Leru. kayak kulitnya lagi mana user berinteraksi. Nah berarti kan si Arc itu fokus di justru fokus di komponen ketiga itu kan yeah. Uh, yeah. bagian UI-nya hmm. kayak nggak uh, bisa ngebookmark terus ketepnya taruh samping. Jadi kalau yes. soal rendering layout, engine parsing segala macam Bahasanya, itu sama aja kayak, kayak Chrome, kayak Edge kan. Anggap yeah. aja kalau browser itu Chromium itu kan dulu kan sebutnya namanya Chromium OS kan ya, mm. Chromium mm. Operating System. Yeah. Browser itu sebagai operating system. Mm. Dan di atasnya ada aplikasi-aplikasi kan mm. ya. Contohnya banyak kan tuh aplikasinya untuk melindungi privacy, aplikasi Ads blocker, hmm. aplikasi yeah. ada sekarang browser itu sudah dibanding dengan VPN, hmm. ada browser yang dibanding dengan ada yang wallet, wallet juga, Web3. wallet, hmm. ada kayak workspace work, ke sini kayak gini kayak hmm. mengkategorikan yeah. meng meng tab, hmm. connect ke chat kayak Telegram, WhatsApp untuk otomatis hmm. Twitter, bla bla bla ada yang bisa connect juga ke handphone misalnya kayak sesama Firefox di mobile sama Firefox di di di di di di, di desktop, desktop, hmm. uh, bookmarknya bisa synchronize hmm. ya kan? Ada hmm. macam-macam. Terus mozilla nih baru baru nonstop tahun depan 2023, kan sekarang mulai lagi aktif apa? Fediverse kan tuh mas todon. Nah mozilla bakal explore itu tahun depan. Jadi oh. misalnya bisa ada built-in Uh, apa hmm. pakai standarnya activity pub kan itu jadi kayak mungkin semacam RSS reader kali ya yeah. Vivaldi okay, kalau nggak salah juga mau explore ke area itu nah ngomongin apa tadi kenapa saya apa lebih favoritin uh, Safari itu kan tadi saya sempat bilang uh, engine javascriptnya kan salah satu yang tercepat ya si javascript core ini kan ya dibandingkan V8 yang uh, punya Chrome namanya V8 bener kan bukan Blink kan V8 VX ya betul. ini. Yes. Kan? Ya, yang, ya, yang akhirnya diambil sama Riandal dijadikan server kan? Ditaruh di server gitu. Jadi bisa dijalankan di server mm -hmm. kan? Akhirnya jadi NodeJS ya. kan. Itu kan ya. cerita awalnya kan. Nah, sebenarnya ini kayaknya Microsoft lumayan ini ya, lumayan visioner ya. Sebenarnya sebelum ada ini, saya cerita ini dulu deh. Bun. Bun ini dia bisa cepat kan? Cepatnya bisa berapa kali lipat kan? Karena dia pakai javascript core ternyata. Oh, nice. Bukan pakai V8. Dia pakai javascript core. Oh. Nah di sini ada tulisannya itu. itu Beda sama Node dan Deno. Ya. Yeah. Nih, new level of performance extending javascript core di engine. Jadi dia tidak menggunakan V8 seperti halnya uh, apa? Uh, Node.js, dia pakai javascript core-nya si Uh, webkit gitu makanya mungkin bisa jauh lebih cepat daripada Deno dan juga Node.js dan uh, sebelum uh, Bun.js ini bikin untuk uh, apa equivalent-nya untuk uh, Node sebenarnya Microsoft sempat bikin namanya Chakra Oh, Kalian tahu oh iya Chakra. Jadi uh, Node.js bisa digunakan ya. dengan Chakra Core dengan minus-minus something engine-nya jadi Cakra gitu oh. Sebelum uh, Microsoft Edge berpindah engine, okay. dulu dia bikin engine sendiri, namanya engine-nya Cakra. Sebelum Betul. dia memutuskan untuk pindah uh, apa, menggunakan uh, Chrome, Blink atau Chromium-based gitu. Ya, sekarang berarti udah, udah nggak ada itu si Cakranya. nya, Chakra -nya. Uh, udah selama tinggal, karena udah nggak dipakai lagi kan si Edge-nya hmm. kan udah pakai Chromium-based yang adalah v8 gitu. V8. Huh. Yes. Nah berarti JavaScript Core itu emang beneran cepet ya? Selama ini gua asumsinya adalah JavaScript Core itu cepet karena dia jalan di device-nya Apple Matic. kan, yang mana yeah. apa? Oh ya bisa I di M. bisa I di fine tune lah, bisa bisa tweaking yeah. juga kan, bisa disoin yeah. segala macam apa? Low levelnya misalnya kalau codingnya pakai C++ plus ya disoin sama cara kerja device-nya sendiri kan. Betul betul. Huh. Tapi itu Cukain ada itu ada. Juga, ada poin benarnya juga karena beberapa teman yang nggak tahu ini nggak oh. di benchmark secara oh. secara ini ya secara ilmiah oh. gitu ya. Tapi ada yang oh. merasa bahwa menjalankan uh, uh, menjalankan Edge di Windows itu lebih cepat daripada menjalankan Chrome. Padahal sama-sama Chrome based. Oh. Karena mungkin ada optimasi sendiri di Microsoft oh. Windowsnya, mungkin oh. Oh. ya. Atau, atau salah satu di throttle. <laughs> Jahat. <laughs> cuma ya kalau ngomong ini. kalau ngomong jahat, punya bukti, jahat sih, punya, bukti, punya bukti kalau ngomongin praktek yang kayak gitu paling malesin itu di iOS di iOS adalah satu-satunya apa kelompok yeah. uh, OS di mana semua browser yang didownload dari Play Store iOS harus pakai WebKit itu iya, praktek yang sangat disayangkan dari cukup aneh uh, yeah. nah, oh ya ya lagi-lagi nah, lagi itu kan bisnis cuma misalnya buat kita developer itu huh, aneh banget jadi yang semua kita bahas tadi itu mau Chromium apa mau Firefox lah, mau Chrome mau Edge kalau Enggak udah dari itu. Play Store Play Store iOS itu semua engine-nya WebKit Webkit, ya. Jadi ada peraturan dari Apple yang menyatakan bahwa kalau developer-developer uh, ini mau bikin produk yang adalah mm, apa browser. pesaingnya Safari yang adalah web browser, itu harus menggunakan Webkit. Jadi apa yang teman-teman download di App Store, baik itu Chrome, Firefox dan lain-lain, itu cuman skin doang. Iya. Safari pakai kostum Chrome, WebKit. Safari pakai kostum Firefox. Jadi saya ada ada cerita yang agak lucu. Jadi ngomong sama klien dia pakai IOS gitu ya. Ini kalau di kalau di, saya pakai tes di Chrome itu bagus kok. Tapi kenapa kalau di Safari rusak? Hah? <lain> Oke. Okay, uh, karena dia klien ya. saya <lain> cek dulu. Itu kan -pern -pern dalam hati. Aja itu, udah. Kan, itu kan sama ya. <lain> Ya, banyak yang nggak tahu juga ternyata gitu pas saya sempat ngomong beberapa kali di di, di di beberapa tempat gitu banyak yang oh iya iya karena emang sengaja dibuat kayak skinnya memang benar-benar mirip Google Chrome mirip Firefox gitu ya look and feelnya mirip ya walaupun sebenarnya hanya skin aja Ya, dan ada fitur tambahan sih, maksudnya kayak ada, kalau kita pakai belak. Chrome atau Firefox kan ada, apa sih, kayak account organizer-nya tuh, mis, ya. eh, kita login pakai akun Chrome kita atau akun Firefox yang bisa ngesing Bookmark dan lain-lain, pokoknya yang eh, kayak ada, misalnya ada password managernya, satu-satunya keuntungannya adalah kita tetap bisa pakai itu. Cuma kalau dari eh. segi engine, apa layout, rendering, parsing, javascript, yaitu monopoli, Ayo sudah semua. Oh, kali ayo. Oke. Okay. Nah tadi. Kegocok kita... juga deng. Ada cerita juga. Ini cerita nggak enak sih. Apa beda Apa sama ceritanya Ivan? Ini malesin. Nah. Uh, nah. Jadi dulu Cuma ada uh, ada kurun waktu berapa bulan kan sejak CSS Grid dirilis. Semua engine udah uh, mengadopsi CSS Grid kecuali WebKit. Jadi itu ada kurun nah. waktu ya sekitar dua tiga bulan lah kalau nggak salah. Nah udah ngedevelop ngecek di uh, ngecek di ngecek di laptop doang ngecek di safari di laptop pas itu css grid udah udah bisa juga cuma pakai emulatornya safari uh, apa emulator safari di desktop di mac os jadi bukan pakai device ios beneran dicek kan lancar semua pas buka di ios ya udah bubar semua Gridnya nggak jalan semua Nggak jalan Karena emang browser karena browser stack Pakai browser stack Jadi uh, moralnya mungkin buat teman-teman uh, Dengan apa Walaupun kelihatannya simpel Pastiin cek di uh, Apa emulator yang Engine-nya sesuai Yang mumpuni Safari pakai, itu ada di apa? sih? Emulator di satu tempat hmm? Safari ada di mana? Di Windows Windows, Windows. Ada ada ada ada Safari ada, ada, ada Windows, ada ada. Ada. Bisa diinstal Safari for Windows? Oh iya, benar benar benar. Ada. Jadi kalau misalkan kalau di Linux yang enggak ada ya. Jadi harus ya. pilih ya antara punya MacBook atau punya Windows OS ya. Atau itu tadi dia... kalau browser browser stack kan dia ngejalanin kayak virtual, oh, dia ngebooting iya, iya. ya. booting iya. virtual virtual OS lah semacam. Biasanya iya, iya. kalau sudah install Orang yang saya kenal ya sekitar saya, hmm. kalau memang dia sudah installnya dan sehari harinya pakai Linux base, itu nggak jauh nggak, nggak jauh jauh dia bakal ke Firefox. Firefox. Eh, ya, sudah ya. punya hmm. sudah punya base-nya gitu, nggak? Hmm. Hmm, spiritnya mungkin juga apa orientasinya kayak satu arah ya sepaket. Iya. <laughs> sudah pakai ya, ya. dia bakal pakai udah pakai Linux, pakai Firefox dan nggak mau pakai Google. Okay. Langsung oh. pakai Google, bukan oh. Google Search Engine lagi, udah pakai Duck -Duck go misalnya. Duck -Duck go hmm. Oke, okay. okay. memang. Nah, begitulah. tadi kan sempat ngomongin dev tools kan. Biasanya kan kita pakai Chrome atau pakai Firefox untuk uh, kerja. Pertanyaannya sekarang, apakah ada browser yang khusus digunakan untuk uh, pekerjaan sehari-hari? Sebetulnya enggak, kalau pribadi enggak, yaitu browser eh, Chrome browser sama ya? Firefox doang. Okay, Cuma kalau ya? yang direkomendasiin mungkin itu tadi itu eh link-nya Ivan. Polypain. Apa sih nah, ada ya. PolyPaint sama Sisi. Itu ya. eh, kalau Bliss malah itu, belum pernah lihat. Ya, itu Gini berbayar ya. ya. Jadi berbayar ini ya? Uh, berbayar tapi kalau misalnya di, buat dibantu, dibantu sama atau disponsori sama kantor, kalau memang mau hmm. minta sama kantor untuk sponsor. Karena ini sangat membantu sekali untuk responsive design, accessibility, uh, dan tools-tools lainnya. Khusus kayak untuk kita uh, membantu kita untuk mempercepat workflow. Ya. Contohnya Jadi ini sebenarnya Chromium-based. Sebenarnya Chromium-based ya, kan ya? Iya. Cuma ini emulator aja ya. Oh eh, ini emulator. Atau... emulator device lagi. Oh ini bar malah baru nih saya baru baca nih. Wow. Ini malah. Oh. Oh kalau kalau wow. yang di Promium base kan emulatornya satu-satu gini ya. Gini bener kan? Iya, ya, yeah. nah, kalau Politen ya, ini cape juga kan apa di, drop di, down ganti-ganti ya. uh, yeah. drop down. Nah, ini bisa banyak gini. view sekaligus. Ini saya baru tahu so. nih kalau dia sudah emulate real device. Sebelumnya saya nggak tahu. Ternyata sama kayak ada ada preset kan kayak buat customize misalnya kayak network connection terus yeah. apa kayak highlight kalau kan sebenarnya di Chrome DevTools pun udah ada ya, uh, ya apa ya. kontras rasio itu loh buat aksesibilitas kalau misalnya itu, rasionya kurang bisa tapi kan susah nyari kliknya ngeklik ngekliknya paling, so, paling kalau nge untuk dia accessibility dia testing saya suka pakai Edge karena hmm. dia sangat ini banget ada ada oh, ada extensionnya yes, tuh ada extension iya ya, ada extensionnya tuh untuk ngetes aksesibility khusus tuh dari Edge hmm. hmm. Microsoft Edge ya. Yeah. Uh, apa ya namanya ya? sebentar ya saya cari saya pernah install uh, Ya yeah. <laughs> begitu saya buka Microsoft Edge langsung bukanya paralel nanti ajalah <laughs> Ya yeah, malah nyala malah nyala Windows 10-nya <laughs> Abis deh gue punya media preview memory CZ juga sama ya Sama ya, ini ketiganya sama Satu lagi juga yang kompetitor jadi pilih aja salah satu. Jadi Maksudnya problem yang Microsoft yang... adalah terutama responsif desainnya. Development. Ya. Uh, uh, responsif dan tooling, dan tooling kayak ya itu yeah. tooling testing kayak apalah uh, aksesibilitas, terus yang kayak buta warna atau kontras apa kontras warna, terus apa dark mode kan dark mode light mode. Ya yep. oh, ini, oh, wow, seru ya. Iya. Sama flag, kayak, mis, uh, kayak buat experimental feature, itu semua hmm. udah otomatis enabled, jadi kita nggak usah manually oh, uh, okay. enable. Kayak misalnya kita pengen ngecek apa feature baru tuh, yang page transition, kan kita harus, yeah. kalau Chrome kan, ya by default karena dipakai banyak orang, kita <laughs> harus cari-cari uh, dulu flag terus enable. Nah, kalau ini udah otomatis enable, karena orientasinya adalah buat developer, kan? ya yeah. Oke. Jadi ini, ini developer untuk free? developer free free. experience ya, uh, free ini, free premium, premium, premium ya, premium ya, ya. premium kayaknya. Ya. Free for 19, 14 19. hari. Hmm, kita coba dulu, kalau misalnya trade cocok, minta <laughs> minta bayarin. Atau Mas Riza bisa review di YouTube-nya nanti kasih tahu. Siapa tahu? Ya udah, kita nge-review nih, di uh, disponsori ini. Eh, ya nih kenapa kadangnya? Siapa suruh review? <laughs> um, teman, saya nggak pakai karena enggak saya bukan front end yang apa namanya garis keras, nah, jadi saya nggak pakai. Keras. Cuman teman saya sekantor pakai dan dia kayak dia pakai yang poly paint um, hmm. dan dia kayak Berusaha menjual gitu ya, kayak dia bagus gitu dia sangat terbantu sekali gitu. Dan okay. memang jadi lebih cepat jadinya, jadi sekali sekali kerjain kan sudah pakai HMR tuh udah auto reload semua tuh bisa, eh enggak auto reload, auto refresh hmm. uh, code-nya kayak tek-tek -tek langsung sana ke refresh semua, wah kayak langsung oh, bisa lihat bisa melihat uh, dalam satu layar gitu ya semuanya. Ya dia. apalagi dia pakai layarnya yang yang 4K yang besar oh. dan dua layar, hmm. jadi sudah langsung kayak Kodenya dan langsung niat gitu. Jadi memang. Lagi kalau hot reload, reload pakai fit ya kan? <laughs> Yang kita Iya dia pakai HMR. HMR pakai oh, fit oh. ya kan? Di project pakai HMR tuh. Nah uh, hot module di Jadi apa namanya? Dia kerjanya cepat dan memang dia hot uh, front end garis keras. Hmm. Oke okay, oke. Okay. Cocok. kalaunya Berarti. Uh, Tipe-tipe browser yang kayak gini itu uh, target marketnya adalah uh, developer, developer khususnya front end yang yang kerjanya yeah. intens, apa intensif hmm. harus ngecek apa tampilan Bukan ya, buat pixel. kita yang sehari-hari yang apa cukup kayaknya uh, browser browser kayak Chrome gitu cukup kali ya, Firefox ya, karena gini gini juga kan capek juga loh, kayak ngetes di browser stack Ketua satu satu ya, satu satu, Ketua satu. Hmm, I see nice. iya yeah, iya yeah, iya. Yeah, yeah takes time lah ya, pekerjaan, melakukan hal yang sama berulang beberapa kali gitu ya, dan, yeah. tidak, dan sulit diotomasi otomasi ya. Ya yeah. yeah, ultimately tetap harus di dites di apa device atau emulator lain kan, uh, karena Betul. itu tadi engine, kalau engine-nya beda, behavior-nya bisa beda, yeah. tapi minimal ini memecahkan uh, masalah secara visual lah, uh, at least secara visual responsiveness, misalnya kita baru ngedevelop markupnya sama stylingnya hmm. ini membantu banget ya kan yeah. dari misalnya ada figma beberapa versi kita nggak oh. usah bolak-balik context switching langsung muncul kita bisa apa ngejazz dengan gampang kan hmm. kalau dari ter, ininya testimoninya kayak beli ini ini uh, firefox indonesia firefox kalau belum pernah lihat oh ya yeah. masa yeah. kalau yeah. beli iya. kayak Enggak, ya coba cari Bata. ada ada penjelasannya, nggak? FAQ, FAQ, FAQ. Nah, coba tuh, what is place? Kok oh, nggak ada? What is? Coba ah. berburu. Search, eh, uh, place, enggak ada. Engine, <laughs> Ya, nggak ada. Oh, yeah. Masih misterius, oh premium. oh blink. Hmm. Tapi ini fenomena menarik nggak sih? Jadi, uh, yang kita lihat di timeline tadi kan makin lama, mak kalau dari segi variasi engine-nya sendiri, layout, apa layout engine dan JavaScript engine, makin lama kan makin apa, merucut lah. Bisa dibilang merucut ya, kayak yeah, cuma yeah. tinggal dua keluarga besar doang kan, uh, yeah. maksimal juga sekarang yang major tiga variasi doang 3. baik di layout mm -hmm. maupun di javascript tapi justru kayak landscape browser makin bermacam-macam di segi UI UX browser itu sendiri kan ya, yeah. tadi ada browser buat si apa tadi art browser mm -hmm. uh, ada yang buat itu mungkin bu Lebih bukan buat non-developer ya yeah. ada yang khusus buat developer ada yang yaitu tadi integrate sama Wallet blockchain lah, uh, mm -hmm. Fediverse lah, Mastodon segala macam. Jadi yeah, yeah, yeah. makin bervariasi di penggunaannya, yeah. UIUX-nya justru. Walaupun engine-nya ya muter-muter di tiga itu aja, dua bahkan ya. Tiga lah, WebKit, uh, tiga, Blink. tiga. Tapi ya, uh, yang banyak di fork sama dipakai sama browser baru kan? Cuma Chromium oh. sama tadi ada satu WebKit kan? Iya, Firefox ya, jarang ya. Ya maksimal tiga lah. Iya, kenapa ya Apa padahal ada. open source. Hmm. Coba nanti kita tanya sama tim Firefox kalau kita ketemu di uh, ini. Apa? Uh, di Apa CDS. Di CDS, CDS. CDS bukannya enggak nggak ada ya? CDS. CDS. CDS Chrome Dev Summit bukan Mozilla Dev Summit. Eh, tapi diundang, diundang. Di enggak oh, diundang. Ya? Di oh, iya. Baguslah berarti sama sekarang walaupun walaupun jelas masih kompetisi secara bisnis minimal nggak setoksi dulu ya perangnya masih iya. sih masih diserang-serang sih WebKit sama orang-orang <laughs> Blink. Iya. <laughs> Cuma uh, WebKit itu emang dari segi apa segi perkembangan sekarang beberapa tahun terakhir sering paling ketinggalan ya sering paling apa? nggak uh, nggak ngadopsi fitur baru. Iya. Masa sih? Bukannya konten nah, size cuma dia sudah ada. Ini ya? Ada lagi ada tapinya. Jadi ya mungkin lima tahun ya per lima tahun terakhir tuh emang Blink sering ketinggalan. Tapi kayak sekitar satu dua tahun terakhir ini uh, mulai mulai catch up lah. Salah satu kalau yang gue ngikutin sih dari segi layout engine-nya ya uh, apa? Safari itu nggak hire uh, yang namanya uh, Mbak Jen Simmons. Itu dulu orang Mozilla. Beliau tuh dulu orang Mozilla dan ahli banget di CSS. Nah, makanya sekarang sekitar setahun terakhir kan uh, feature CSS-nya WebKit, Safari, uh, berkembang banget kan? Jadi kayak kayaknya mereka bosan dibully gitu. Mereka bosan dibully jadi yang paling ketinggalan. Uh, loh, loh, Akhirnya catch up dan sekarang tambah lho, bagus. Loh, loh, loh. Mas Diza kenapa tuh? Oh, iya, heron lagi heron. nih, oh, tapi ada suaranya. Sebentar, sebentar. Iya, suaranya aman. Ini webcamnya doang. Oh, baru tau kalau webcam mati, jadi ada gambar gitu. Kayak zaman iya. TVRI, ya, kelar siaran dulu. Abis okay. lagu rayuan pulau kelapa, <laughs> anak iya, zaman mati sekarang. nggak okay. tahu tuh <laughs> yang nonton bingung nih. Oh ya, tadi udah udah cerita tentang uh, apa uh, browser engine servo belum ya Tadi kita belum, ngomong belum. di belum. belakang layar belum, belum ya belum. Apa uh, Ini baru search ternyata masih aktif sampai sekarang Oh ya? iya servo pernah dengar sih, jadi, servo Pernah dengar ya jadi ceritanya tentang itu belum pernah dengar. Uh, si Firefox oh, Mozilla Mozilla uh, kan dia awalnya yang menginisiasi Rust programming language kan Oh hmm. ya yeah, yang tadi ya, salah Nah ini ada ya, Salah -buka satu rasnya, eh Rush, salah satu Rush. Salah satu uh, Project yang mau menggunakan project. Rush uh, Untuk eksperimen Itu adalah uh, browser engine Namanya Servo Servo, nice Servo. Jadi ternyata Barusan ngecek, ternyata masih aktif Kirain udah, udah mati Servonya Udah sempat, dulu sempat nyoba kan Sempat nyoba kompilasi sendiri belum karena belum ada ininya uh, belum ada executable-nya jadi harus compile sendiri ternyata masih dilanjut oh mana nggak tahu ya emang, akan jadi web browser beneran hmm. atau enggak ya ini dia masih ada Experimental eksperimental juga dia, play, dia buat nyoba ras ya karena dulu ras iya. itu di bawah Mozilla sampai Betul. belum lama ini mereka apa kayak ngelepasin diri Bilih sendiri so. Oh, dia semua apa? developer server semua di PHK sama Mozilla pada tahun 2020. Oh. Iya. <laughs> Terus sekarang iya. sekarang di diampu di bawah uh, apa Linux Foundation ternyata. Loh Lo, bisa berarti ya udahlah nggak usah pakai gambar ya. <laughs> Sorry, guys. tidak ada gambar. Berarti Hero. next topic webcam. <laughs> webcam. <laughs> Cara akses webcam. Iya, ternyata masih aktif sampai sekarang ya, uh, walaupun ya tadi jadi uh, Mozilla ada yang berani, kurang nggak ada yang berani, kurang nggak ada yang berani, kurang nggak ada yang berani, kurang nggak kan yang berani, kurang nggak ada yang berani, kurang nggak ada yang berani, kurang nggak ada yang berani, kurang nggak ada Musila tuh udah duitnya dari Google search kan sebetulnya. Iya. Ya, iya dan dari donasi kan jadi uh. Uh, ya non-profit kali ya. Tapi di sisi yang lain mereka harus cari uh, pemasukan untuk membayar orang-orang yang mendevlop uh, si Firefox itu sendiri kan. Hmm. Jadi mereka akhirnya bikin produk-produk seperti VPN, mereka itu. jualan yeah. VPN, mereka jualan hmm. uh, storage kan, kalau nggak salah ya. Begitu hmm. kiru. -gitu. Ya. Uh -uh. Nah ini servo ini sebenarnya menarik cuman uh, ya itu sempat terhenti gara-gara banyak apa uh, layoff di 2020 ya yang gelombang hmm. pertama. Itu banyak yang kena lay hampir semua uh, developer RAS kena ya. RAS dan ya. servo, cuma akhirnya dan ini Rush servo diambil sama, maksudnya dikelola oleh... Di, Linux ya, series. komunitas, Rush. Rush. termasuk juga RAS juga dikelola komunitas sekarang kan. Hmm. Oh ternyata Servo ini penggunaannya orientasinya untuk browser AR augmented reality. Nah ini nih oh, pernah dicoba iya, di ya. jadi Firefox bikin Firefox Reality. Ya mungkin karena ras itu kan lebih cepat ya daripada apa si plus plus mungkin hmm. untuk apa grafik processing dan sebagainya. Oke okay, oke okay. nah, bahkan baru baru sekarang nih tahu ada yang namanya Firefox Reality. <laughs> Reality. Unt, uh, ya. untuk device AR, eh, untuk AR ya. Hmm. Oke, okay, kita ke topik selanjutnya ya kalau gitu ya. Topik selanjutnya hmm. ini ada uh, interop. Interop ini apa nih? Nah Interoperability -op in, kan inter ini project yang berguna banget sih. Tadi kan kita udah bahas sekilas tuh ada tiga engine, kadang suka pusing, suka lain-lain behaviornya, ada feature yang disupport, ada yang enggak. Terus uh, bug-nya juga misalnya di browser A bug begini, di uh, di engine A bug-nya begini, di engine B bug gitu, lain lagi. Nah, ini kayaknya pertama kali deh semua major vendor vendor bisa ketemu dalam satu forum dan uh, sepakat buat memprioritaskan fokus area fitur-fitur tertentu. Nah, coba apa scroll ke bawah sedikit. Oh. Ini kalau nggak salah dari 2021 dan setiap eh, apa setiap ada Dev Summit tuh di-announce juga. Jadi eh, emang fokus areanya tuh ditentuin oleh para vendor itu berdasarkan community input juga. Jadi kayak eh, ngecek dari masing-masing repo, isu yang banyak di-open tuh tentang apa, terus survei-survei gitu uh, dari komunitas developer tuh paling concern tentang apa Mereka sepakat milih mau ngefix di, mau fokus di area apa aja oh Jadi sudah konsorsium speknya, ini konsorsium uh. ngerja apa, kayak uh, kerjasamanya mau fokus ke uh. area mana gitu uh -uh. Uh -uh. Jadi kan ada tuh fokus areanya, uh, tentuin mau ngerjain itu Nah itu seru sih dan ini semua dikerjain uh, open source Uh, apa eh, Kalau kode browsernya, codingannya sih nggak open source Cuma, loh Mas Risa hilang Mendiskusikannya mendiskusikannya yang open source Jadi kadang ada kasus di mana ternyata spesifikasinya agak rancu Atau kurang jelas dari spesifikasi teknisnya Itu kan bikin misunderstanding ya Mungkin dari vendor A implementasinya begini, B begitu Nah berarti solusinya adalah diperjelas Uh, spesifikasi teknisnya atau mungkin ada bug ada implementasi yang nggak sesuai didiskusiin uh, biar hmm. tujuannya ultimately adalah developer mudah menggunakan web API di semua browser yang bisa kerja di semua browser. Iya sih jadi jadi lebih, lebih ini ya kalau kita lihat dari graf 2020 kayak si Chrome Edge mulai kok oh, malah yang ketinggalan Chrome Edge. Ini oh, uh, feature yang, yang baru. Yang dienang sama oh. Robert Naiman ya kalau nggak salah ya. Sempat lihat sih di tweetnya tentang interop ini ya. Hmm, mungkin ya di akhir tahun biasanya mereka announce hasilnya. Jadi ini uh, apa period kerjanya per tahun mereka nggak milih berapa 5 sampai 10 area khusus mana yang mau dibenerin, mau di apa bagusin, dioptimasi okay. interoperability-nya. Nah di akhir tahun mereka announce hasilnya, okay. hasil skor ini, ini seru sih, semu, uh, itu apa di semua open source dapat angka-angka itu, itu dari testing dan yang dites adalah file html css biasa. Oh, Jadi berarti uh, ini Safari menang loh 94? Iya buat bukan. feature yang baru, yang di fokus area itu. Oh, oh itu skor bukan, bukan versi, menang. wow nice. Berapa persen tes tes yang passing? Jadi kita bisa lihat tesnya mana bentar cari di repo-nya. Oh, wow. oke, okay. menarik-menarik. Oh iya, selain versi. apa? Selain browser-browser yang Chrome, Edge dan lain-lain kan, ada juga yang versi eksperimentalnya ada yang dev, ada yang oh, iya. nightly, ya kan? Ada yang teknologi uh, preview. kanari. Kanari, betul. Banyak ya, ini versi ya. Ada Firefox itu kalau nggak salah ada Firefox Developer, ya, saya ada tiga ya, tiga versi Fire kan ya Firefox Developer Edition, Edition ya. Yeah. Yep. Chrome juga ada ya Developer Edition, yep, ada yang Beta, ada, ada yang Developer. Gak pernah bisa hafal, cuma biasanya ada dua sampai tiga uh, ada yang nightly, ya. ada nightly, yeah. ada yang Nightly Nulis selalu berubah tiap, tiap hari. Mm. Kalau Dev itu lebih nggak uh, tahu ya gimana. Kalau proses beda beda kan eksperimental Karena yep. itu terlalu eksperimental. Pokoknya ada tingkat-tingkat itunya uh, seberapa beta, seberapa eksperimental ya. yang udah hampir rilis tuh yang apa ya? Dev kalau salah atau yang beta, beta. Kalau Fire Force Nightly sih, Nightly. Cari link-nya. Night oh nggak, Nightly itu yang ini kan? Tiap yang hari, yang tiap hari berubah. Hampir, tiap hari ya. Yeah. Justru itu masih yang in progress kali ini Iya, ya, yang alpha-alpha. Oh ini nih, developers. Ada developer edition, ada beta, ada nightly. Berarti developer edition tuh sudah lebih stabil. Hmm. Ya. Bedanya apa sih yang developer edition sama yang versi biasa? Lebih sering update aja kalau kalau saya lihat ya. Oh ini bener ada tiga kayaknya beta yang paling beta yang paling polish yang paling hampir uh, apa paling, hampir, hampir ya, dirilis uh, ya. paling mendekati developer edition ini yang tengah-tengah kali ya uh, developer hmm. edition is an unstable unstable testing and development platform terus kalau oh, nightly itu yang oh, yeah. Oke okay. nightly itu yang paling mentah yang tiap hari diupdate Hmm. Chrome juga sama ya, ada kanari, kanari itu yang kuning semua kali ya, kayaknya. Kanari, ya. Ada. Ada, oh, apalagi sih punya ada beberapa versi juga kok. Ada, ada. Night, nah, uh, apa kanari, beta sama dev, sama sih. Sama ya, paralel sama. maksudnya. Heeh, uh -uh, sama. Ada, oh iya, beta, dev, kanari. Webkit ada, sama, ya? Sama. ada ya. Safari enggak, deh, Safari ya, Safari teknologi, ada. teknologi ada. preview doang ini. Teknologi preview. Iya, ya. dia cuma ada dua, yang yang hmm. apa? Yang uh, stabil sama yang eksperimental. Safari itu rumitnya mungkin karena cycle release-nya dia harus barengan sama, sama apa? OS-nya. OS uh -huh. Iya. Banyak. kalau major release iya. Kalau kalau minor release sih ya muncul di update Mac kan. Iya, iya, di update. Tetap aja tetep aja di bundle gitu, nggak bisa. Oh iya, kita iya. pilih gitu. Iya, nggak bisa ketengan di download sendiri apa executable installernya. Ya, ya, ya. Betul. Oke, lanjut lanjut lanjut. Ada lagi yang mau dibahas? Apa ya? Chrome yang udah habis ya? Habis ya? Banyak habis. Oh, Ada lagi? Eh. <laughs> uh, udah, Beautiful. kan udah sudah lah <laughs> udah satu jam lebih juga sudah satu jam lebih berarti sudah waktunya kita istirahat <laughs> iya <laughs> oke okay. seru juga ya uh, mas seru, seru dong bisa lama gini oh do. iya kita selalu kita lama siapa juga pasti oh. lama kita episode 14 <laughs> ya empat <laughs> belas ya? udah episode empat belas baru 14. lumayan ya iya nanti kalau sudah sampai kita episode 100 kita harus bikin kayak video oh, atau iya. Atau, iya. atau bikin bukunya semua topik-topik yang sudah bikin kita bahas iya. itu loh <laughs> catatan catatan oh, ya, ngobrolin web <laughs> episode 50 kita minta ini live di discord jadi ngajakin apa teman-teman di discordnya Google Developer Expert eh, Google Developer Group untuk join ngobrol juga oh boleh yeah. tuh seru tuh <laughs> nggak yakin mas danang ke gitu. masih yeah. mas danang lagi episode 50 ya berapa episode yeah. lagi <laughs> masih panjang masih panjang <laughs> tapi setiap minggu cepet kok itu satu satu tahun aja yeah. lima puluh oke okay. ya yeah, ya yeah, yeah. yeah. benar-benar-benar ya yeah. dan untuk mencapai episode 50 dari episode 100 kita butuh bantuan teman-teman karena yeah. uh, apa untuk topik dan tautan uh, misalkan ada yang mau oh bahas ini dong bahas itu dong ya langsung aja ke bitly web Kita akan Siap. monitor terus dan kalau apa? Kalau kita kehabisan ide ya kita ke situ lihatnya gitu ya. Mm -hmm. Jadi uh, pastikan teman-teman nulis -teman Masih, masih banyak loh enggak habis-habis. <laughs> belum habis ya. Belum habis ya. Masih banyak <laughs> ya. Masih banyak yang bisa Jadi kita tenang, explore ya. Tapi kadang-kadang kita materi juga kan, cukup sampai tahun kan. depan. Iya, ngikutin apa namanya, eh uh, ngikutin uh, moodnya kita kan. Oh, lagi pengen bahas mm -hmm. ini, lagi pengen bahas, lagi yang, ada yang lagi hype gitu kan. Jadi ya, uh, gitulah. Oke, okay, kalau gitu uh, mungkin untuk malam ini kita tutup dulu episode ke 14 Kita ketemu lagi minggu depan hari Selasa. Jangan lupa. Tahun depan. Jam delapan malam. <laughs> subscribe ya, subscribe. Jangan lupa subscribe. Yeah, like, jangan subscribe, lupa subscribe. like, pencet apa? Lonceng ya. Kayak YouTube, gue nggak pernah tuh ngomong nah, ini YouTube. Kalau <laughs> kalau suka silakan uh, di like, kalau nggak suka uh, jangan dislike, <laughs> gitu ya. Iya. Yeah. Tul cool juga yeah. masukakel. Iya, yeah, uh, yang yang pasti kita butuh masukan. Mau di like mm -hmm. boleh, alhamdulillah syukur. Kalau nggak, ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi kita lebih lebih lebih perlu masukan dari teman-teman. Kira-kira. Ini formatnya bagus enggak atau ada yang bisa kita improve atau gimana gitu ya? mungkin lebih mau tanya-tanya, tanya-tanya random juga atau boleh. Itu. Ya. Atau Jadi. mau ikutan, mau ikutan juga boleh. Oh iya, boleh boleh. Kalau ada yang mau ikutan ngobrol, nanti kita bisa undang juga. Ya. Oke, kalau gitu uh, untuk malam ini udahan dulu. Uh, terima kasih banyak semuanya. Kita ketemu lagi hari Selasa depan. Bye bye. Selasa depan, bye. tahun depan. Bye bye. bye. Oh, ya, tahun depan ya. <laughs> iya, tamu depan. Iya, oke, okay. selamat okay. tahun baru.